Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Iva TV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Di dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Luar biasa, collab bareng Lesti Bilar Istimewanya Rizky Bilar di mata Lesti Masya Allah persahabat, Mudah-mudahan saja selalu mendapatkan kebahagiaan ya ya Dari Lesti dan Bilar Unggahan tersebut juga telah di oleh akun El Skor Bilar Kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut Wah seru banget guys Kata-kata abang bikin meleleh Cus nonton yuk guys Tuh sahabat ya Mari kita gaskan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Dan di sini kita lihat juga persahabat ada momen spesial yang mana Tentu ini luar biasa juga yang kita dapatkan kebahagiaan dari Leslar. Semoga bisa menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Wow, masa anak doang yang diurus, suami juga dong. Kata Abang Bilar, masya Allah, persahabatnya. Tentunya mau diperhatikan selalu nih Rizky Bilar oleh Lesti Kejora Tentu yang belum nonton silahkan wajib untuk nonton bersama ya Ini seru banget Tentu kita selalu mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga banyak komentar Salah satunya di sini dari akun Adot Nasha Salsabila mengatakan mama Windy adalah gue ekspresinya gue banget tuh <laughs> wow cute banget persahabat ya dan kita lihat juga di sini ada momen spesial banget yang kita dapatkan dari Leslar di sini kita lihat perhatikan baik-baik tangan Les di dan rezeki Bilar Disitu saling genggam persahabat ya hanya tertutup oleh barang-barang di meja makan persahabat ya wow cute banget sih ya <laughs> Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Leslie di Bilar Galeri. Underscore. Kalimat tersebut juga dituliskan, itu barang-barang yang nutupin bisa digeser, enggak sih. Mana gemes banget, woi lihat mereka salah tingkah, katanya ya. Tentu postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar dari fans. Salah satunya dari akun Instagram. Win underscore AAPR4 mengatakan Mami Windy pas mereka masuk Be like. harus banget masuknya pelukan gitu Yah maaf ya Min. Mereka emang begitu Wow Memang Leslar selalu memberikan kejutan kebahagiaan Untuk kita semua Mudah-mudahan saja bahagia selalu Dan dilancarkan untuk niat baik mereka berdua Dan berikutnya kita lihat tunggahan Dari akun Leslar underscore Sabu Dedeing, mengunggah sebuah video Lesti Kejorak ini adalah ketika Lesti Kejora jadi Erna, Pak sahabat ya Ketika Rizky Bilar video call Dan disugesti nih oleh Ferdian Pak sahabat ya. Kata Lesti dingin banget nih Wow, ada sebah kalimat tuh, para sahabat ya Dingin cenah lagi syuting Sama Lesti Kejora, pemilik suara Merdu dan juara Masya Allah, luar biasa memang Tentu kita selalu mendapatkan Kejutan kebahagiaan langsung Dari idola kesayangan kita dan berikutnya juga pas sahabat ada kabar dari cumicumi.com underscore insta Yang mengunggah sebuah postingan Rizky 2R Yang mana tentunya jika diundang Lesti dan Rizky Bilar insya Allah akan hadir pas ya Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan pihak Rizky DA 2 Rizky Ridho mengakui sudah mengetahui kabar bahagia tersebut mengaku hingga saat ini belum mendapatkan undangan dari Rizky Bilar dan Lesti namun keduanya berjanji jika diundang Insya Allah akan hadir Telah kalimat kebisim ya yang dituliskan Insya Allah akan hadir dalam acara pernikah Lesti dan Rizky Bilar tuh kalau diundang Insya Allah hadir <laughs> Tapi kita lihat aja persahabat ya perkembangan kabar selanjutnya Mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita nantikan Yang kita dapatkan maksudnya persahabat ya dari Lesti dan Pilar Tetep atingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh